Akses menuju Selahan di Sertifikat dijual di Jalan Pinti Palawan, Gang Toci. Ini sangat padat aksesnya ini. ini. Seperti ini kondisi jalan nasionalnya padat sekali, padat dengan lalu lintas. Nah ini ini Gang masuknya, guys. Tanah dijual jalan Titi Palawan Gang Tocit 50 meter Masuk dari jalan Titi Ke Loran Labuan Deli Luas lahan yang dijual 6.630 meter Harga penawaran 2,5 juta per meter Surat kepemilikan SHM Nah ini lokasinya Masuk udah lama, ini lahan Yang mau dijual seluas 6.630 meter. Nah, ini yang berminat bisa menghubungi nomor WhatsApp atau nomor HP yang kita terangkan di dalam deskripsi YouTube ini. silakan yang berminat. boleh dilihat inilah keadaan lahan kita. ini cukup luas. Nah ini, per meternya 2,5 juta rupiah. Ini sekarang seperti ini kondisinya guys. Nah ini lahan, bisa dilihat sekelilingnya, ini sudah dipagar keliling. Dan banyak mobil-mobil angki seperti ini. Berminat silakan dihubungi.